eh inna illallah wa alhamdulillah alhamdulillahil alhamdulillah. Al ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ وَاهْتَدَى بِهَدِيهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala azza wa jal innal insana lafi Illa alladhina amanu Wa bil Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian Bertakwalah kita kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa dengan mengerja segala perintah dan suruhnya Dan menjauhi segala laringi dan tegahnya Mudah-mudahan dengan bertakwa kepada Allah Akan menjadi sebab dan punca Kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita Di dunia Sampai kita boleh masuk ke dalam syurganya Yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Hubungi dengan syurga Allah Berfirman U'iddat Lilmuttaqin Disediakan syurga Kepada orang-orang yang bertakwa Dalam masa yang sama Orang yang berimeh dan beramal soleh Mereka juga adalah ahli syurga Sebab itulah Yang menunjukkan bahawa kebaikkan ke yang ada di dalam kehidupan setiap orang adalah berpunca daripada iman Amal taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping itu kita jangan lupa bahawa Allah mengirim para rasul terutamanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi Besar Muhammad Sebagai Seagung-agung Rasul Penghulu segala Ambiya Yang menjadi contoh telada yang sangat baik Allah Ta'ala berfirman Laqad kanalakum Fi Rasulillahi Uswatun Hasanah Adalah bagi kamu Sekalian Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh telah ada yang sangat baik Ikhwah Hadirin yang dikasihi sekalian, Nak baik seseorang manusia Adalah berpunca Daripada kesedaria Kesedaria yang timur daripada Lubuk hati yang bersih Di Disitulah Kalau kita Banding seperti gelah Ataupun satu bekah Hacanak yang sedia menerima Hidayah Taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Serta Orang itu sendiri Sedia untuk buka hati dia Dan fikir dia Untuk dia Sedar kembali Dan menerima Perkara-perkara yang baik Dari arti maksud yang lain Orang nak jadi baik ni Buke hanya duduk di Siapa mengajar kepada dia Siapa rakyat ajar kepada dia sahaja Bahkan setiap orang Dia kena sedar diri dia sendiri Untuk menerima kebaikan Dan buat ataupun tahu Kara-kara yang tidak baik Ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian cuba kita perhati fikir kita bubuh dari masa ke semasa dahulu kemungkinan setengah-setengah orang -setengah rakyat katanya 20 tahun dahulu fikir dia macam tu tapi sekarang fikir dia pasang lain pula Ini menunjukkan bahawa PKI kita dan pendirian kita berubah dari masa ke semasa Selama mana kita duk terima kebaiknya dan ilmu-ilmu ataupun benar-benar yang boleh membawa kepada hidup kita berubah Maka selama itulah kita semakin hari semakin patnah dalam hidup untuk menuju kepada kebaikan. Allah taala berfirman Innallaha la ma hatta ma Sesungguhnya Allah tidak ubah mana-mana nasib umat satu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah nasib mereka Dalai arti katanya Walaupun Allah Ta'ala sudah pun takdir Sejak daripada azali lagi Bahawa apa sahaja yang akan berlaku Ke atas makhluknya Sejak daripada awal kejadian Sampai ke akhir Allah Ta'ala takdir belakang dah Tapi Allah Ta'ala bui lagi peluai Ataupun bui masa Kepada setiap orang utama sekali mat mesia ni pilih ikhtiya usaha untuk bekkin diri dia keluarga dia dan ummah dia ataupun kaum dia sebab itulah apabila kita mari fikir bahawa kesedaran ataupun cit samnak yang setiap orang mesti ada pada diri dia tu Sebagai modal untuk dia patna dan beki hidup Kalaulah orang hidup tak guna peluai yang Allah Ta'ala bagi Hidup di atas muka dunia dah lebih kurang 10-70 tahun Tapi tak guna okat untuk beki patna. Maka berarti orang itu adalah Orang yang rugi Sebab itulah Allah Ta'ala firman Di dalam sepanok-panok Surah di dalam Al-Quran yaitunya suratul asr Tiga ayat Wal-asr Demi masa Innal insana lafi khusr Sesungguhnya manusia Berada di dalam kerugian wa إِلَّ kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh dan orang yang sentiasa wasiat berpeser di antara satu sama lain perkagaoan yang benar maknanya royak benar jadinya jadinya tam di dalam kehidupan dan semua perkara yang boleh menegakkan kesabaran maknanya pakat-pakat pesat supaya hidup ni pakat sabar pakat tekun pakat sungguh pakat usaha menuju kepada kebaikan itulah yang dikatakan sebagai tip cit semnyk nampa khwam di tuk prakarn nai withi chiwit khong Ikhwah Hadirin yang dikasihi sekalian Imam Ash-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Sebut dalam Hal manusia Yang rugi Dan terutamanya Dalai suratul asr Imam Ash-Syafi'i sebut katanya Kala sekiranya Allah ta'ala Tak ada waktu Terung ke Ra'a sebuah kalau sekiranya Allah Ta'ala tak wakturung Kura'a semua. Tapi wakturung hanya surah wal-Asr. Imam Syafi'i katanya, Memadai semua manusia guna surah ni dalam hidup dia. Tapi guna, guna wikna. Guna wik betul. Guna wik betul dengan kehendak yang di Kehandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu Ikhwah yang dikasihi sekalian Kita kena mitok sama dengan Allah ta'ala Supaya Allah Cuit hati kita Bekki hati kita Dan arti katanya Mitok supaya Allah Ilham kepada kita Perkaya-perkaya baik Kalaulah kepada Rasul-rasul Allah ta'ala Tapi kepada manusia biasa yang sedia menerima kebaikan ke ni dinamakan ilham. Sebab itulah Nabi ada ajar satu doa kepada kita supaya kita ni Allah Taala wi ilham kebaikan ke dalam hidup badan mitok jauh daripada kejahatan hati kita nafsu kita. Satu doa yang Nabi ngajar Allahumma alhimni rushdi Wa a'idhni min syari nafsi Wahai Allah Ilhamkanlah kepada aku ke aku kebijak eh yang ada pada diri aku Sebab setiap orang adanya cerdik bijak Lepas tu kita minta pula dengan Allah Supaya Allah tambahkan lagi Ilham kepada kita kebaiknya ke, Yang boleh bawa hidup kita pergi kepada jalan yang betul Wa'aizni min syari nafsi Dan lindungilah aku daripada kejahatan nafsu aku Sebab reliknya nafsu ni Duduk huang Kebaiknya ke, Kebajiknya ke. Apa yang kita nak kadang-kadang Hak molek dah Tapi nafsu kita caput dengan syaitan Yang mahu hidup kebaik ke Sehingga kadang-kadang Hak kita nak buat lolor dah Tak jadi buat Hak kita ada peluai dah Boleh buat dalam hidup kita Kita pelat okan Inilah Ajarin Allah dan ajarin Nabi Supaya kita jadi orang Yang berubah dari masa ke semasa dan Allah Taala dia nak supaya semua hamba-hamba dia selamat dunia dan akhirat. Sebab tu Allah Taala mengajar kepada kita doa-doa. Banyak doa yang ada di dalam quran dan Nabi juga Sallallahu alaihi wasallam mengajar supaya kita ni awasi ataupun jaga-jaga hidup kita Jangan siapa kau kita Pelat okat di dalam hidup sebab hidup hanya satu kali belaka sore. Tidak akan kembali kali yang kedua di dunia. Maka kita ambillah lah peluang. keemasan. Peluang yang baik kita boleh rayak belaka umur kita berapa dah sampai ke hari ni. Sebab menguning adalah dikira sebagai hujung minggu yang terakhir di dalam bulan 12 tahun 2022 ataupun 2565 Jumaat depan adalah Jumaat yang terakhir di dalam bulan 12 kita akan masuk pula pada tahun baru, maka marilah kita pakat sedar hidup kita dan muhasabah banyak-banyak tidak ada siapa yang lebih Mersak ataupun lebih keseroyak kepada diri kita Kecuali kita sendiri royak kepada diri kita Kalau kita dengar Tok Guru mengajar Nak wicahkan Tok royak wicahkan Ilmu tu ilmu ni Tak sama dengan kita royak kepada diri kita sendiri Dengan tak berapa saat Tak berapa patah Kalaulah kita dengar orang mengajar. Boleh jadi makan masa jejeh. makan masa beberapa hari. Tapi kita royak kepada diri kita. Tak berapa patuh. InsyaAllah. Kalau sekiranya benar. Kalau kita royak kepada diri kita tu baik. Maka kita akan jadilah orang baik. Tapi kalau sekiranya sebalik pada tu. Kita royak kepada diri kita. Nak pergi kepada kejahatan. Walayyazubillah maka seseorang tu akan jadilah orang yang mikir supaya dengan dia duk fikir tu dia akan buat seperti mana hak dia mikir. It. Tulah yang dikatakan sebagai seorang muslim yang mesti berpendirian ada cucur dalam dalam hidup. Setiap orang hendaklah bawa diri dia kepada janda yang baik dan diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilu shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum innahu Dhemb, taghfiru, <tik> Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran Mubarakan fi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barika ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'lufaya ibadallah Ittaqullahu واوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال وقال عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الألباب Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian. Hidup kita memang kena ada pendirian. Pendirian kita artinya cupjeun timan kong yang mesti kita kena bawa diri kita selamat dunia dan sampai ke akhirat. Setiap orang mesti pilih jalan yang betul dan benar mengikut garis Allah, garis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut penerangye para ulama kita mengaku bahawa kita orang tamada orang tua pai memang berhajat kepada tunjuk ajar daripada puru puru di sini artinya para ulama dalam pada itu Memang bukan arti kita bergantung kepada ulama sehingga kita tak tahu katanya tujuan kita yang sebenar kita kena berpegang dengan Al-Kitab, dengan As-Sunnah. Sebagaimana Nabi SAW pesan kepada para sahabat pada ketika mengerja ibadat hajatul wadah. Nabi sebut di dalam hadis yang masyhur tarak tufikum amrain lam tadillu abadan intamasaktum bihima kitab Allahi wa sunnati aku tinggal kepada kamu dua perkara kamu tidak akan sesak buat selama-lamanya iaitunya kitab Allah dan sunuh aku selama-mana kamu berpegang dengan kedua-duanya. Ikhwah hadirin yang dikasihi sekalian. Saya mengakhiri khutbah yang kedua pada hari ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam sahih Muslim Kitabul Imarah. Hadis dicerita daripada Hudzaifah bin Al Yaman dia katanya... Qultu ya Rasulullah... Inna kunna... Bisharrin... Faja'allahu bikhairin... Fanahnu fih... Huzaifah... Waya' kepada Nabi... Wahai Rasulullah... Kita dahulu semasa jahiliah... Kita berada di dalam kejahatan keburuk... Ke. Maka Allah Ta'ala... Bui kepada kita iaitu nya Islam adanya nabi adanya ajaran al-Quran hak saya tambah ni untuk nak jadi lebih kita faham huzaifah raiya katanya maka Allah beri kebaikan ke kepada kita yang kita berada pada hari ini fahal <tul> min wara' hadal <-tul> khair syarr Wahai rasulullah lepas pada baik ni akan timbul ke dak kejahatan ke burukkan ke. nabi katanya qala na'am nabi katanya ya qultu hal wara'a dhalika ash-shar khairan adakah lepah daripada kejahatan akan mari pula kebaikan ke? nabi katanya qala na'am ya qultu fa hal wara'a dhalika al-khair shar Lepas daripada kebaik ke tu, nak ada ke tak pula ke Nabi jawab katanya, Naam, ya. Qultu kaifah. Huzaifah tanya, bagaimana wahai Rasulullah? Ada baik, ada jahat, ada baik, ada jahat, ada baik, ada jahat dan sebagainya. Qan, Nabi katanya, Ya kunu ba'di. A'immatun la yahtadu Nabi Hudaya. Akan adanya selepas daripada aku mati, pemimpin-pemimpin yang cari petunjuk ataupun yang duk cari jala, yang mereka duk cari bukir seperti mano hidayah petunjuk ataupun jala aku. Maknanya duk cari nok lu nok tang. Walayastanu Nabi Sunnati Oge-oge yang akan menjadi oge dicari sunuh muka sunuh aku. Wa sayqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Fi juthman ins. Dan akan adanya orang-orang rama di kalangan umat aku mereka itu hati hati syeteh. Yang ada di dalam jiwa manusia Bermaknanya manusia Tetapi hati syatir Hati karuk Hati yang bengih Buat kejahatan dan buat maksiat Dan duk tunjuk jala kepada orang jala yang sesak Qul Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah Huzaifah tanya Nabi Bagaimana saya nak buat? Idha adraka thalik kalaulah masa tu ataupun peristiwa tu yang berlaku aku dah masa ataupun aku masih lagi hidup. -hidup. Nabi pesan, "Tasma'u wa tati'u lil amir." mung kena dengar dan mung kena taat kepada pemimpin. Artinya pemimpin yang baik, pemimpin yang boleh yang bawa orang ramai pergi kepada jalan yang betul yang benar. Kita harap insya-Allah dalam masyarakat kita pemimpin-pemimpin bawa ummah pergi kepada jalan yang baik. Wa induriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa at' nabi pesan kepada huzaifah walaupun mung kena pukul maknanya mung kena azab digodai belakemung harta benda mung dirampas ambil sekali pun mung kena dengar dan mung kena taat pada pemimpin niklah menunjukkan bahawa peristiwa yang nabi royak kepada huzaifah Wallahu'a'alam boleh jadi lama dah benda ni berlaku di dalam sejarah Ataupun berlaku pada zaman sekarang ni Dan tetap akan berlaku sebelum pada berlakunya hari kiamat Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian Saya berpesan kepada diri saya sendiri Dan ikhwah sekalian marilah kita pakat berpegang dengan ajarah Allah Sunuh Rasulullah SAW Dan kita jangan lupa Bahawa ta'a' kepada pemimpin ketua tu adalah suatu perkara yang dipesai-pesai oleh Rasulullah SAW. Untuk kita tidak berpecah belah dan kita menjadi umat yang kuat. Di samping itu ikhwah, hari Jumaat adalah hari mulia. Allah Ta'ala himpun kebaikan ke pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Yang Nabi SAW cerita... Hari Jumaat adalah sayyidul ayyam iaitu penghulu segala hari di dalam seminggu. Maka kita ambil lah peluang di samping kita mendengar khutbah semaya Jumaat, kita berdoa, kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersedekah, bertaubat, beristighfar dan kita hendaklah Beki hati kita, mitok supaya kita ni bersih, zohir dan batin, serta kita diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia, supaya kita boleh duduk di dalam syurga. Di samping itu, jangan kita lupa, selawat banyak, banyak banyak kita berselawat ke atas Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana Allah dan para malaikat sentiasa berselawat dalam arti mencucuri rahmat kepada Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dengan firmannya Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu wa alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa Mubarika ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ufirlil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya' minhum wal amwat Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذن، لا شرك والمشري كين، ودمير الدين، وأهلك الكفر طول المحيدين ربنا على ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقر muqama Rabbana zalamna zhalmna anfusna, wainlam taufir lana, wa tarhamna, lana kuna min al qasirin. Allah mufir lana, wa arhamna, wa arzana, wa tukbal minna, wa adhkhil al jannah, wa najina min al wa aslih lana shanana kulle, b rahmatika ya arham al rahimin. Rabbana atina fidunya dunya hasana, wa fil akhirati hasana waqtina azab al wa Wassallallahu ala nabiina muhammad, wa ala alihi wa wa sallam.